Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa ya, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan hari ini gua udah siapin 5 video penampakan misterius yang viral di Indonesia belakangan ini. So, kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Video yang pertama ini agak misterius karena sumbernya nggak jelas. Otomatis nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. Tapi tiba-tiba videonya viral aja gitu di internet. So ada rekaman kamera CCTV di sebuah masjid pada tanggal 16 Januari 2018 yang lalu, sekitar jam setengah 7 pagi yang cukup aneh. Dimana di rekaman kamera CCTV itu terlihat banyak orang yang sedang menjalankan ibadah sholat. Tapi tiba-tiba ada sosok aneh yang melintas dengan sangat cepat di dalam masjid itu. So, sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Ada sosok bayangan berwarna hitam yang melintas dengan sangat cepat di sepanjang ruangan masjid itu. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya, sosok itu seperti menghilang menembus tembok. Gua udah coba untuk slow dan perhatiin videonya baik-baik, tapi sosok itu sama sekali nggak kelihatan detailnya, cuman warna hitam aja. Apalagi kalau diperhatiin, kecepatan larinya itu nggak masuk akal. Gua rasa kayaknya nggak ada deh orang normal yang bisa lari sampai sekenceng itu. Situasinya di dalam situ lagi banyak orang yang sedang sholat. Pastinya, kalau yang tadi itu adalah orang, suara langkah kakinya bakalan mengganggu banget, dan orang-orang di situ pastinya bakalan ke dan notice sama sosok yang tadi. Tapi coba lihat deh, semua orang yang ada di ruangan itu sama sekali nggak ada yang sadar sama kehadiran sosok yang tadi. Ini aneh banget sih menurut gua. So, coba deh menurut kalian kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi itu sosok apaan? Ada sebuah mobil yang sedang dievakuasi dari dalam jurang. Proses pengangkatan mobil itu berlangsung malam hari dan direkam oleh salah seorang petugas yang ada di lokasi. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, ada sesuatu yang aneh yang ikut terekam pas mobil itu diderek ke atas. Ada sebuah tangan berwarna pucat yang tiba-tiba keluar dari jendela mobil kaca bagian belakang. Dan kalau diperhatiin gerakannya, seolah tangan itu kayak mencoba untuk membuang sesuatu dari dalam mobil itu. Bendanya itu berwarna hitam dan ukurannya cukup besar. Meskipun gua udah coba untuk perhatiin videonya, gua masih gak ngerti itu yang dibuang ke bawah benda apa. Tapi kalau kalian fokus merhatiin tangan yang keluar dari jendela kaca itu, ada yang aneh sama jari jemarinya. Selain warnanya yang pucat, ukuran tangannya itu gede banget. Dan jarinya panjang-panjang. Bahkan gak sedikit juga netizen yang bilang kalau mereka ngelihat jarinya itu cuman ada tiga. Gua rasa video kayak gini harusnya gak mungkin settingan ya. Karena ini adalah video dokumentasi proses evakuasi. Tapi ada juga teori lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu adalah tangan dari salah satu petugas mobil derek itu. Yang turun ke bawah buat masang tali pengait ke mobil yang masuk ke jurang ini. Dan buat naik ke atasnya, doi nebeng masuk ke dalam mobil itu. Tapi pertanyaan gua, ngapain petugas yang cuman ikut masuk ke dalam mobil itu ngebuang sesuatu dari dalam mobil tersebut? Menurut gua cukup aneh ya kan? Video yang ketiga ini berasal dari instastory salah seorang pengguna Instagram yang sekarang gua cari akunnya udah gak ada. Gua nggak tahu ya, apa karena video ini viral terus akunnya jadi di private atau mungkin doi udah ganti username. Anyway, di videonya itu, cewek ini lagi boncengan sama seorang cowok naik sepeda motor di malam hari. Doi sengaja gitu naik motor sambil nge-videoin ngevideoin pakai handphonenya buat diupload ke IG story. Tapi, tanpa sengaja ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Ada sesuatu berwarna coklat yang kelihatan terbang persis di atas motor yang dikendarain sama dua orang ini. Sosoknya itu nongol cepet banget karena baru kelihatan pas udah lumayan deket sama handphone cewek ini. Apalagi karena udah malam hari dan minim pencahayaan, jadi cukup sulit ya buat ngeliat sosok yang tadi itu secara detail. Tapi, kalau kalian baca captionnya, cewek ini mengklaim kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan kuyang. Kuyang adalah sosok hantu tanpa badan, yang digambarkan berterbangan di malam hari untuk mencari korban. Tapi jujur ya, cukup sulit buat ngejudge apakah sosok yang tadi itu beneran kuyang atau bukan. Bahkan ada teori lain yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuma pelepah pohon kelapa atau pohon pisang yang nyangkut di kabel tiang listrik. Tapi gimana nih menurut kalian? Lagi-lagi ada dua orang cowok yang naik motor malam-malam. Kalau gue denger-dengerin dari pembicaraan mereka di video ini, kayaknya video ini diambil di sebuah daerah di Jawa Barat karena mereka ngobrol pakai bahasa Sunda. Nah, kayaknya mereka berdua tuh agak bingung sama jalan yang mereka lewati karena udah malam. Mereka tuh gak yakin antara lurus atau puter balik. Dan salah satu di antara mereka ada yang sadar kalau ngeliat ada putih-putih di pinggir jalan. Sedangkan temannya yang satunya bilang, ah mungkin aja itu cuma bocah. Tapi ada yang aneh nih, pas motor mereka jalan ngelewatin sosok putih-putih itu. Perhatikan baik-baik. balik, ayo. Balik, balik, ayo. lain I. Tiba-tiba sosok berwarna putih berukuran kecil yang ada di pinggir jalan itu Bisa terbang ke atas persis pas motor mereka melintas di samping sosok yang tadi Pastinya mereka berdua ini shock dan kaget banget Karena gak nyangka kalau ternyata sosok yang tadi itu bukan bocah seperti yang mereka kira Gua aja pas pertama kali nonton video ini, gua tuh kaget banget karena gua sama sekali nggak nyangka kalau sosoknya itu bakal terbang kayak gitu. Gua sama sekali nggak tahu ya, siapa orang yang ada di video ini, di mana lokasi video ini diambil, dan apakah video ini real atau cuman video settingan. Tapi tetap aja ya, kalau misalkan pun video ini video hoax dan video settingan, asli videonya creepy banget, men. Udah sukses buat bikin gua merinding. Beberapa waktu yang lalu, sempat heboh rekaman video Via Valen yang teriak ketakutan pas sedang sesi make up. Kelihatan di cuplikan video itu, Via Valen sedang diherdu rambutnya. Dan kayaknya sih, mereka emang di ruangan itu lagi cerita-cerita tentang sesuatu yang menyeramkan. Karena persis sebelum Via Valen teriak, Doi sempat ngomong, Untung gak turu kene, turu kene ngono. Yang artinya, untung gak tidur di sini. Kalau tidur di sini... Yang kemudian disusul sama suara teriakan di kejauhan yang bikin Via Valen panik dan ketakutan lompat dari kursinya. So, gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. <tuh> gimana kalian bisa denger nggak? ada suara teriakan di kejauhan di video itu gua sendiri harus nonton videonya berkali-kali untuk bisa dengerin suara itu cukup jelas kalau ngelihat ekspresi via Valen yang sampai segitunya kayaknya emang pas itu suasananya disitu lagi serem banget ya atau mungkin juga pada waktu itu via Valen di make- up di salah satu hotel yang terkenal angker makanya Doi sempat ngomong untung nggak turuk ini